Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini uh, saya kesulitan ya membuka unlock tool. Entah sedang update atau bagaimana ya. Dan di sini akan saya kasih tutorialnya cara untuk fix ya agar unlock tool bisa terbuka lagi ya dan masalah yang saya alami ketika saya membuka dia keluar lagi ya ketika saya buka lagi keluar lagi seperti itu berapa saat lagi ia akan keluar sendiri? untuk solusinya kalian tinggal download aja di deskripsi ya sudah saya sertakan dan langkah pertama kita akan install ya klik open di sini ya kita close dulu ini lalu klik next ya lalu di atas ada dua pilihan yaitu klik bagian yang bawah ya centang bagian yang bawah yang ini ya lalu pilih ke sini lalu pilih yang kedua ya yang ini kalian klik aja di bagian ini lalu klik Oke okay ya setelah itu kalian klik Oke okay. lalu kemudian kalian next ya lalu next lalu yes ya dan setelah itu kalian restart laptop kalian atau mc kalian ya dan lakukan penginstalan lagi unlock tool ya.